Iya, beritanya kayak Semarang, dari Suci, beneran? Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Om. Alhamdulillah. Ini di Kartikar umur sudah jalan katanya? Alhamdulillah sudah, mulai per Agustus kita sudah jalan. Agustus ya, Agustus. Seperti ya. bulan kan sempat tertunda berapa lama? Ya. saat covid ya covid ya COVID tunda kita mulai lagi ini kemarin di bulan agustus bulan agustus ya. baru berapa bulan dua bulan belakang ya. hmm. sudah berapa sort yang berangkat jangan ya, untuk kami mulai di agustus ini sudah hampir 6 grup yang sudah kita berangkat enam grup. grup satu grupnya itu isinya 45 orang kalau dalam travel itu satu pemberangkatan itu empat hmm. puluh lima iya keringan suaranya kurang-kurang resep iya oke okay. hmm. itu sudah enam grup yang berangkat enam grup sudah ada yang kembali sudah alhamdulillah kemarin keberangkatan tanggal 30 Agustus sudah kembali dan terakhir kemarin tanggal 4 keberangkatan 4 September juga sudah kembali ada ah. semuanya lancar sehat semuanya jemaah alhamdulillah Alhamdulillah, itu dari mana saja ya start ya iya uh, di keberangkatan tanggal 30 kita ada satu grup dari pekanbaru Terus dari Bogor, dari Bekasi, campuran yang ada Jakarta, yang udah 13 Agustus. Dan untuk tanggal 4, 4 September kemarin itu dari Cirebon. Jawa. Cirebon ya? Iya. Satu grup. Nah, dua grup itu udah habis 90 orang. Posisi Ustadz sekarang di, di bagian kayak umur itu di mana posisi? Di pusat apa? Di ya. level atau di mana? Alhamdulillah kami sekarang uh, bergabung di PT Nurahmana Wisata. Uh, di Nurahmana ini memang beliau sebagai provider bisa. Oh, operator visa. Ya, operator visa. Termasuk pengelola dan hotel Mekah Madinah. Oh, lahan, Ya. Hotel Mekah Madinah. Hotel Mekah Madinah ya. Ya. Jadi ada tiga komponen penting sebenarnya uh, Pangbes dalam dunia umrah ini. Hmm. Yang pertama tiketing, yang kedua visa, yang ketiga adalah hotel Mekah Madinah. Hmm. hari ini kami punya ketiganya. Jadi kalau kita flashback ke belakang, kan banyak terjadi mis ternyata. Ya, banyak ya. orang gagal berangkat dan yang lainnya oh. karena biasanya satu tempat itu enggak, semuanya ada gitu hmm. misalnya Pangbes mau berangkatin keluarga umroh beli uh, daftar travelnya kemari nah nanti dari travel beli lagi visa ke tempat siapa beli tiket ke siapa oh, nah, tidak include tidak include dan hari ini kami semuanya ada di sini Pangbes gitu. include ya sekali alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah eh berapa biaya umroh itu nah di umroh ini Bang ada program yang pertama itu program paket 9 hari itu ada hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5 hmm. ada program 12 hari bintang 3, bintang 4, bintang 5 kalau untuk kisaran hotel bintang 3 kita uh, untuk penerbangan 9 hari ya kisaran 25 jutaan 25 ya, 25 jutaan itu dan berbagai daerah? dari berbagai daerah dan hmm. insya kami juga bisa memberangkatkan jamaah dari bandara terdekat. Bandara terdekat. Bandara terdekat yang penting bandara tadi bandara internasional, hmm, seperti Makassar, Makassar, Makassar, Surabaya. Surabaya bisa, Insyaallah. Dari Batam pun bisa. Batam, Batam. Papua, Papua. Ya. Selama bandara itu bandara internasional kita bisa berangkatkan, gitu. Jadi Insyaallah nanti uh, mungkin melalui informasi dari Pangbes lagi peta satu ini nanti kita bisa berbagi ke teman-teman semuanya, sahabat semuanya. Kalau memang pengen umroh kita nanti bisa setting dari manapun beliau-beliau semuanya uh, berdomisili. Gitu. Ya jelas melayani dari Aceh sampai Papua. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Dan ini sudah uh, apa sejak pasca COVID mulai lagi star bulan Agustus sudah enam grup ya. Enam grup kita berangkat. Alhamdulillah. Insya Allah bisa. Di Oktober juga kita ada berangkat, alhamdulillah Insya Allah besok kita mau ngiring sendiri tanggal 27 Oktober itu dari Bandung dari Bekasi. Oh Bandung Bekasi tuh? Oktober sini ya. 27 Oktober sampai 12 hari. Berapa orang? Satu grupnya 45 orang. 45 orang ya? Itu yang 12 hari ya? 12 hari. Ini Insya Allah mau masuk lagi mungkin pertengahan Oktober ya tanggal 15 nanti ada dari Bogor sama daerah Tambun sini juga ada masuk. Itu misalnya nanti ada 45 orang Kayak pengurusan-pengurusan Kayak bisa uh, dan sebagainya Kayak gimana mereka itu Oke, okay. Jadi nanti tahapannya Bang Bes ketika nanti jamaah Misalnya eh, Bang Bes punya jamaah Misalnya di daerah Makassar ya, nah. Alurnya bagaimana ketika mereka mau daftar umrah Nanti koordinasi dengan Bang Bes Selanjutnya nanti ketika sudah masuk di IP Nanti kami siapkan rekomendasi Untuk pembuatan password Nah, pembuatan paspor pun nanti kita ambil di imigrasi setempat, gitu mm. Jadi, Kalau di Makassar, nanti kita tertuju di mana beliau uh, Posisi domisilinya berarti nanti kita pembuatan paspor di imigrasi Makassar mm. Selanjutnya, setelah ini uh, kelar paspor Baru nanti kita meningkat selanjutnya ke suntik minimitis dua syarat itu yang penting bang bes jadi paspor dan suntik meningitis biayanya biayanya kalau untuk pengurusan sendiri untuk paspor paling uh, online itu sekitar 350.000 ratus hmm. uh, untuk apa namanya suntik meningitis itu biayanya sekitar tiga ratus lima ya hmm. nah biasanya harga yang kami keluarkan itu uh, exclude nya itu di luarnya paspor sama suntik meningitis jadi misalnya, hmm. jamaah mau ambil pak, saya mau ambil paket yang hotel bintang 3 misalnya. Ya sudah, ibu, misalnya bayar 25 juta, misalnya. Nah, itu di luar itu, harga itu di luar paspor dan suntik minis, termasuk tiket domestik dari wilayah. Gitu. Misalnya ada dari suatu tempat, dia okay. mau masuk. Nah, cara mengarahkan mereka untuk ke mana sih, apa, bagaimana caranya itu? Oke, okay. <tuh> jadi nanti kalau memang dia posisinya jamaah di luar daerah, kalau memang dia satu grup, uh, itu dari daerah setempat, nanti kita setting untuk manasiknya di daerah itu sebelum keberangkatan. Hmm, sudah ada jaringannya ada, ya? Sudah ada jaringannya kita. Atau memang nanti ketika memang jamaah tadi nggak full, satu grup kita tarik ke Jakarta, Pak Sebelum berangkat, nanti kita siapkan manasik. Termasuk manasik nggak cuma hanya di Jakarta. Ketika nanti jamaah sudah sampai di Madinah, beranjak mau menuju Mekah, nanti kita ada namanya pemantapan manasik. Hmm. Manasik tadi kita sampaikan lagi, khawatir ketika apa yang disampaikan nanti di Indonesia di sana lupa prosesnya, gitu. Hmm. Jadi, nanti kita ada pemantapan manasik, manasik di Madinah. Ketua-ketua gitu. kelompoknya ada tetapi ya ada, ada semuanya sudah lengkap Alhamdulillah semua wilayah kita ada tim kami yang Insyaallah bisa membantu teman-teman semuanya. seluruh Indonesia ada ya? seluruh ada. <tuh> Nah menariknya gini bang, besk, kalau kita bicara umroh ini kan kenapa? Kenapa kok kita harus Sampaikan, siarkan ke pelosok pelosok daerah Karena banyak teman-teman kita, surah saudara kita Ternyata banyak yang belum paham tentang komponen-komponen penting umroh Makanya sering terjadi gagal berangkat Orang ketipu, travel oknum, dan yang macam-macam Karena satu, faktornya tadi memang tidak kepapahaman hmm. Nah, tujuannya kita bang guys, termasuk Biasanya kalau di kampung itu orang satu kampung misalnya berangkat lima orang biasanya yang hadir sabar itu banyak sekali yang datang jangan nyampe ketika saudara kita berangkat harusnya jadwal tanggal misalnya tanggal 15 Oktober kok mundur ya hmm. mundur lagi mundur lagi mundur lagi artinya dari situ kita sudah bisa analisa ini travel belum punya tiket kalau sudah punya tiket pasti atau kita sudah booking tiket itu nggak set jadwal itu tempat Mm -hmm. Jadi kuncinya di tiket penerbangan, di gitu. tiket penerbangan ya. Iya <tuk> <tuk> Iya iya iya. Apalagi hal-hal yang penting yang biasanya jadi kendala. Ya. Uh, jadi <tuk> kendalanya? Main, main. Paling begini bang Des. Kan nanti memang kita mau apa namanya menginformasikan saudara-saudara kita di pedalaman atau daerah-daerah, <tuk> syarat yang utama tadi mereka kita kasih pemahaman dulu, ternyata umroh itu sebenarnya nggak sulit umur itu semuanya prosesnya sebenarnya mudah karena sulit karena sebenarnya kurang pemahaman tadi makanya kita insya Allah nanti kami berikan pemahaman yang simple bagaimana cara umroh sebenarnya yang paling mudah itu seperti apa termasuk hari ini kami juga menyiapkan program-programnya yang pertama kami menyiapkan paket tunai paket tunai cash ya cash keras lah kalau orang bahasa orang umumnya ya. hmm. cash keras itu orang bayar kita siapin dokumen Bapak, sport untuk meningitis sudah selesai, tinggal nanti ikut jadwal keberangkatan yang terdekat. Hmm. Jadi di umroh, gak ada pending-pending nunggu setahun lagi, dua tahun lagi nggak ada. Iya, iya, iya. dengan haji. Gitu. Mm -hmm. Yang kedua, kita punya paket yang namanya paket pembiayaan. Paket pembiayaan itu nanti kita kerjasama sama dengan Amitra Sarika. Itu alhamdulillah kalau Amitra Sarika sudah menyebar ke seluruh nasional, ya, Bang Best. Cuman mungkin eh, karena memang kita sekarang lagi apanya peralihan dari masa-masa pandemi mungkin belum bisa kuotanya belum bisa maksimal seperti yang sebelum ini. Hmm. yang selanjutnya kita juga punya paket yang namanya paket menabung, paket menabung nanti kita ada dua jalan, yang pertama nanti bisa kita koneksikan dengan koin emas peta yang ada di peta ya bang Bes Ya bang hmm. orang nabung, beli emas tukarkan dengan uh, uang, tukarkan dengan emas, nanti uang lebih disimpan. setelah nanti cukup, nanti bisa nanti di buyback Uh, untuk pembayaran umroh, gitu. Hmm. Atau yang kedua, dengan menabung di perbankan, kami juga nyiapin bank BSI seharian juga ada. Jadi nanti jamaah langsung transfer ke rekening atas nama jamaah itu sendiri. Begitu, jadi hmm. sudah ada lembaga resmi yang memang apa namanya untuk paket menabung dari bank Oh ish, mantap ya, gitu. gitu. Nah, paling nanti uh, tinggal nanti ketika di perjalanan, si jamaah nanti kita tawarkan bank BSI. Mau paket yang hotel apa? Hotel bintang 3, hotel bintang 4, hotel bintang 5. Hmm. Apa perbedaannya sebenarnya sih kan? Gitu ya? yeah, yeah. Hotel bintang 3 biasanya perbedaannya adalah terletak di jarak antara hotel tadi ke Haram. Baik ke Madinahnya ataupun ke Haramnya, ke Mekahnya. Yang hotel bintang 4 pun sama. Berarti kalau hotel bintang 3 agak jauh, hotel bintang 4 ya kira-kira sekitar uh, jaraknya sekitar 300 sampai 250. Kalau hotel bintang 5, pun Itu ada kategorinya Pangbes. Hotel Bintang 5 itu ada ring 1, ring 2, ring 3 ya. hmm. nah, Sebenarnya sudah Kalau menurut kami Hotel itu sudah fasilitasnya sudah bagus semua Hanya saja nanti si jamaah Nanti biasanya Kalau yang pengen yang fasilitas yang benar-benar bagus Bermutu Memang berkualitas Ya biasanya mereka pilih paket yang memang benar-benar uh, Hotel Bintang 5 Yang di ring 1 hmm. Banyak pilihannya banyak hotelnya Bang gitu. Jadi misalnya dalam satu grup Ada ya. nggak di situ dalam satu grup ada yang bintang 3, bintang 4, bintang 5 hotelnya? Biasanya ada Nah, cuman kendalanya perlu kita sampaikan kendalanya juga Bang Bes Pasti ada kendala kalau kumpul itu Iya Jadi kalau hotel yang terpisah Bang Bes Jadi kalau yang terpisah tadi sudah paham tentang kondisi Mekah Madinah Atau kita sebut mereka sudah pernah umur sekali dua kali itu nggak jadi persoalan Tapi yang jadi persoalan ketika si jamaah tadi Uh, dia menyendiri pengen hotel bintang 5 selebihnya orang di bintang empat. Ini biasanya bingung mereka, karena sudah pasti lepas dari rombongan tadi, gitu. hmm. tempat tidur beda, hotel beda, gitu. Makanya tetap kami ketika memang uh, jemaah pilih Pak saya mau hotel bintang lima atau bintang empat gak ada persoalan. Yang penting kita kasih pemahaman. Pahaman, ya. Pak, bapak paham nggak kalau nanti cuman dua orang di hotel yang bintang 5 Oh paham pak, nggak ada persoalan, gitu bang mes. Kalau belum paham, paham dikasih paham. Kalau nggak paham kita kasih pemahaman, gitu. Hmm. Sering kita terjadi seperti pemberangkatan misalnya dua grup atau dua bis sembilan orang, ada yang minta hotel bintang 5, ada yang hotel bintang empat, ya kita kasih pemahaman, gitu. Syukur-syukur. Kalau memang ada empat orang, 25 di bintang lima, uh, yang 20 orang di bintang 4 nggak ada masalah. Nanti kita kasih mutuifnya di masing-masing hotel, hmm. Gitu ya harapan kami Pangbes mudah-mudahan dengan profesi kita ini saudara-saudara eh, kita yang memang jauh di pedalaman sana atau memang jauh dari pusat kota ketika memang mau umur itu mereka punya gambaran yang oh ternyata umur itu sebenarnya mudah tidak ada yang sulit dalam dunia bang. iya iya gitu bang Bes. apalagi yang kira-kira mau disampaikan okay. baik eh, mungkin Terkait umrah kan memang gini, Pak Bers. Kok antara penyelenggara satu, penyelenggara dua, kok beda harganya? Biasanya seperti itu. Hmm. Ya. Nah, tinggal nanti sebenarnya, kan biasalah kita di dunia marketing itu kan, kadang kita menawarkan sesuatu yang kadang orang pun nggak bisa memahami semua isinya. Pak, di sana ada 30 juta, di sebelah sini ada 28 juta. Nah, Kuncinya di mana, Pangbas? Kuncinya nanti kita akan lihat pesawat yang dipakai apa. Hmm. Karena pesawat yang dipakai itu berpengaruh dengan nanti komponen harga pentingnya tadi. Harga pokoknya umroh. Hmm. Misalnya pakai Saudi, atau misalnya dengan pakai Oman, atau misalnya perbandingannya antara Garuda dengan Etihad. ya Itu karena dari selisih harga tiketnya sudah beda. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, jenis programnya. Kok sono 30 sini 28 jenis programnya? Berapa program yang dimainkan? Atau bisa jadi yang ini 9 hari, yang di sana 12 hari. gitu. Hmm. Jadi sudah pasti selisih harga pasti ada. Yang kedua tentang uh, fasilitas hotelnya. Pengaruh hotel bintang 3, bintang 4 pasti pengaruh. Mas. Apalagi hotel bintang 5. Itu sebenarnya komponen-komponen penting yang uh, perlu kita pahami. Kadang di masyarakat, Pak, saya daftar di Pak Widayat, kok harganya 30 juta? Daftar di Pangbes, kok harganya 28 juta? Lihat komponennya, lihat hmm. komponennya dan paket programnya itu ya, Pangbes. Iya, iya. Nah, selanjutnya mungkin, uh, mungkin kalau mungkin Pangbes kan relasinya Pangbes di mana mana ada. Begitu ada kerabat, saudara yang memang pengin umroh, cukup nanti hubungin bunda soraya atau Pangbes. Selanjutnya nanti dari mana tempat beliau berdomisili Nanti kami akan pandu Dipandu ya Kami pandu proses-prosesnya Termasuk proses yang pertama ke imigrasi hmm. Terus proses yang kedua ke kantor kesehatan ya KKP Untuk membuat uh, apa namanya buku meningitis, meningitis Termasuk nanti jadwal keberangkatannya hmm. Kalau di luar daerah pun kami siapkan Memang kalau memang perlu bantuannya kami Kami siapkan untuk perjalanan add-on domestiknya Jadi penerbangan misalnya dari Makassar ke Jakarta, atau dari Surabaya ke Jakarta, kami siapin juga begitu. Hmm. Gitu. oke. Okay. Jadi baik sahabat tuh, ya khususnya umat Muslim yang yang ingin umroh bisa menghubungi saya atau bunda ya, bunda soraya. Nah, nanti ada nomor WA-nya di sini, saya simpan. Nanti akan dipandu, apalagi yang pemula. Ya nanti akan diberitahu masalah paketnya apa yang mau diambil Nah mudah informasi ini ada manfaatnya buat saudara-saudaraku bagi yang ingin umroh Ya karena Ustadz juga sudah lama di umroh ini cuma kebetulan sekarang posisinya sudah ada di pusat ya Sudah di provider di langsung dari provider ya. Oke itu saja kan ya Paling satu lagi, Bang Bes. Jadi pesan buat saudara-saudara semuanya, ya ibadah umroh ini memang sangat spesial, Bang Bes. Ya. Jadi kenapa nanti kita perlu benar-benar kasih pemahaman? Karena apa? Siapapun yang berangkat umroh, umroh itu adalah ibadah ke tanah suci panggilannya Allah ya, Bes. Hmm. Untuk orang yang khusus di waktu khusus dan di tempat yang khusus. Iya. Makanya ini sesuatu perjalanan kalau menurut kami perjalanan spiritual yang memang benar-benar memang kita harus fokuskan dan memang harus kita berikan pemahaman ke yang benar gitu. mm. jadi harapan kami ketika seluruh sahabat-sahabat semuanya berangkat umrah melalui pangmes mereka benar-benar sekali berangkat saja sudah ketemu namanya tentang apa namanya uh, fadilah-fadilah ketomahan umrah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari mm. gitu. mungkin itu jadi jangan nyampeh orang berangkat umrah kok saya belum dapat apa-apa ya belum dapat nilai ibadahnya kok belum berapa lagi kok belum nah harapan kami ketika nanti sahabat-sahabat semuanya berangkat ke tanah ini benar-benar dapat sesuatu uh, pengalaman perjalanan spiritual ibadah yang benar-benar bisa dapat padilah ketuaman umrah itu bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari mungkin gitu Pak iya, iya, iya. terima gitu. kasih Ustaz sip mantap siap malam-malam ya. berempatlah ya salam cerwe ya Ah yang dulu